sallatu wassalamu ala rasulillah muhammadin abdihi abdihi sayyidina wa maulana wa mawlana amma ba'du faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa az-zakallu A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim Wa a'udzu bi nikmatillah la tughwa an amir Wa al sallallahu alaihi wa alihi wa tama Munima anmaut maal imani wal Islam al hadis. Sodapol Allahul al Azim wa sodapol Rasulullah Nabiul Habibul Karim. Wanhnu ala zalika min al shahidin wa shafirin. Walhamdulillahi robbil Al mukarramun para alimul ulama wabil khusus syaikhī wa syaikhuna al mursyid billah ad da'i ilallah wal mujahid bi wa Wawasilatun bainana wa Allah wa wasilatun, wa wa wasilatun uzuli rahmatillahi alayna. Hadratusshe Al Mukarrom Wal Muhtarom Abah Kyai Haji Junaidi Al. -tab. Semoga kepada beliau beserta seluruh keluarga besar beliau umi-uminya putra putri mantu cucu santri dan satgas juga seluruh jamaah yang berada di bawah naungan beliau semoga Allah senantiasa memberikan rahmat maafiro. Dan semoga apapun yang diprogramkan Dicita-citakan oleh Abah Diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Mukarram Guru kita tercinta Langsung aja ke sini Di pasihan ya, Sambil jalan aja ya Guru kita tercinta putra mahkota daripada guru besar kita Yang barusan mengawali zikir dengan maugidotul hasanah Jago. Itu Jago Jago. Jago. Lanjut. Lanjut. Putra mahkota daripada guru besar kita yaitu Gus Lorahabil Bila Sahil Asyraqin. <laughs> Semoga kepada beliau beserta seluruh rombongan jamaah pecinta beliau senantiasa Allah memberikan rahmat magfirah kepada beliau Ya Rabbal dengan cinta yang beliau sampaikan kata demi kata kenapa? karena tadi beliau pun telah menyampaikan sangat sayang emang kalau seandainya kita datang ke tempat pengajian lalu kita tidak memanfaatkan waktu di tempat pengajian itu kenapa karena kalau berbicara nikmat di samping tadi yang disampaikan riwayat balaan dalam kitab burrotul nasihin Allah itu maha bijaksana ketika mau dimasukkan ke surga Ditanya Kenapa kamu masuk ke surga? Dia bersikuku menjawab Karena saya ibadah 500 tahun di hutan Saya tidak pernah maksiat Maka itulah yang menjadikan saya masuk surga Kata Allah Bipadli Karena karunia Karena rahmatku Kamu masuk surga Oh tidak ya Allah Walaupun panjenengan punya rahmat Walaupun panjenengan punya fadol Tapi kalau saya tidak ibadah Saya tidak akan masuk surga Oke lah kalau begitu. <klihat> Cek si amay ya kan? Rencet Allah. Isi protes orang <klihat> di Allah mencari Oke lah kalau begitu. Ah -ah. Cek Allah lamun maneh bersikuku karena ibadah maneh Yuk, kebijaksanaan aing reki wujudkan peting aionarul. Aing bahas lagi ya guys, abang. gitu. Guna mana bikapamajikan saru sayang, ambek mah goblok tolol, abang Allah lamun bersikukuh karena ibadah, malik, maka pengajaran ete jelas maha bijaksana, maknya ibadah 500 tahun reka neraka lamun kita aing rek ngaujukur kami aing dihitung nikmat aing mata kuah inta udo nikmat allahy latuh suha lamun rek dihitung hitung nikmat tuh dibikin ku allah maka tidak akan pernah bisa kita hitung kenapa 500 tahun ibadah hanya karena ngecepa nonway nutup nge pernah ganti oli mane so motor way ganti oli ganti Tapi panon orang pernah ganti oli. Ter. nikmat panon teu cukup eukeur surgana. Allah ditebus ku ibadah 500 500 tahun eta berang dipakai puasa penting dipakai ibadah tepernah maksiat bahwa Allah komodoi orang loba maksiat na, ketimbang ibadah na. maka itulah hakikat cinta kasih sayang Lora Habil kepada kita bukan karena beliau apa-apa karena tamamun nikmah yang menjadikan nikmat Kita akan sempurna Ketika ngaji getol Sabah dan ngaji Dibawah kaimah Diamalkan Dimanfaatkan ngaji itu Maka maut membawa iman dan islam Itulah hakikat Kesempurnaan Nikmat Maka rumus untuk Menyempurnakan nikmat Setelah ngaji Gitu saya pernah menyampaikan bahasa anak-anak uh, seperti ini: Pok ame, ame, belalang, kup, Bisa itu orang dia, bisa ada barang-barang. Bisa bapak renangnya, kan? Udah bisa cicing, bisa uh, cicing." Pok ame ame belalang kupu kupu, pagi makan nasi kalau malam minum susu. Cecitra, dasar beneran maaf ini inilah bukan untuk anak-anak. kalau -anak. kita mah anak yang baru lima tahun. Pok ame ame belalang kupu kupu, pagi makan nasi kalau malam minum susu. Ira, budak orang ada harapan goblok. Eh, tamak, lagu kerbah banget sebenernya, mang. <tuk> Untungnya, dapok goblok lain bahasa kasar. Engkau goblok dia bilang pas. Eh, dapok blok, blok, blok, gitu. bahasa nakasar. Wios bahasa kasar. Eh, dah, dah, dah, malu kasar, lain malu halus. Wah, biji. Jangan, Ustadz Romli, hayang halus. bahasana, onang orang enam, malu halus, yang ceramah, nih, di dia. Hmm. itu. Lanjut, lanjut, lanjut. beliau istirahat, merokok, saya sempurnakan nyanyian tadi. Pok ame ame, belalang kuku kuku, pok pok. Kalau kita apa, diambil etimologi kata bahasa dengan bahasa Sunda, arif pok ngomong Betul. Ya. Dua makna yang bisa kita ambil. Pok makna tepok, tepuk tangan. Ayah, pok pok, ame ame, lamun ngomong Mane Jadi kudu sarua rame teh simbol kebersamaan. Betul. Ya. Simbol kebersamaan. Jangan kita kadang tiap malam pikiran Astagfirullahaladzim li abi wa ummi, lisan mengatakan. Asam tapi kadang perilaku kita masih menyakiti orang tua, menyakiti guru, kadang ngaji rajin, manakit rajin, sholawat rajin, rati rajin, Ngomongin batur Oke, okay. gimana? Hmm. Uh -uh. itu pergi dari rakyat. emang kadang ieu mah nya urang ogé babarengan sarua. Betul? Betul? Maji rajin molototan salaki ogé. Rajin. Heeh, hmm, hmm, mata. Ya. Nunggu masa salaki mah. Heeh, teu boga salaki. Nya atuh. Ah, tuh abun. Oke, dul. Cicing. Apa geura batur suara hayu lah <laughs> kitu lanjut ya jadi dulu rohimat po ame po ame ame ya ari ngomong tekurusarua antara ucapan perilaku apa yang kamu ucap apa yang kamu baca tancapkan sebuah keyakinan abah kiai Haji di Al Baghdadi Beliau sering menasihati kita jangan hanya menjadi pembaca ayat, berusahalah menjadi pelaku ayat. Yeah. Maka pop ame ame hartina, ari ngomong deh, ari dikipu make makai jengglobaan. Yo, dulur tong borodikir, gaple oge kurang hiji kukolorangan yang Benar, benar Ya keluar, oh, oh jidoimi tohan nih ajakan, Pak keluarlah di Pasora ini, bahwa itu butuh ners sendiri, harus dicegah nih mitohah, atau di Pasona dekami tohah modern, ini kereta kolot itu modern modern usia, udah enggak ker, karena enggak ker ajangnya, Eta mah dayagapnya luar biasa, itu dia apa kebaik, dan gusmi kuduna betul. <tuh> Jadi orang teh zikir Bahkan Sholat dan lain sebagainya Ibadah kepada Allah Jangan hanya menjadi rutinitas Ritual Tetapi bagaimana Asar daripada ibadah biasa menjadikan Sosok diri orang teh Mencerminkan manusia-manusia Yang dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Rabbal Ya Roba. Ini inti daripada penyampaian beliau Bagaimana kita tidak akan pernah iri kepada orang lain Kalau seandainya bacaan hanya tinggal baca ya. Tapi jika seandainya dirimu mampu mengamalkan dari makna istighfar saja Belum sholawatnya, belum bacaan yang lain Istighfar saja kamu amalkan Ketika kamu mohon ampun kepada Allah Untuk orang tuamu Untuk gurumu, Untuk muslimin muslimat Hakikatnya kamu tidak pernah menyakiti orang lain Kenapa? Apalah arti kamu membaca Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi Tolong ampuni Bapakku, ibuku, guruku Muslimin muslimat Jika perilakumu Masih suka menyakiti orang lain maka jagalah hati Jagalah hati lentera hidup ini Ayo, ye cik saya ta Cek cik aman di Bandung Apaan ke dieu? Lanjut Lanjut? Ayo bila hati kian tenang Segalanya jadi terang, walau kesulitan menghadang dihadapi dengan tenang, tapi bila hati sempit, segalanya jadi sulit. Seakan hidup menghimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati. istri, <laughs> jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari, hormati suami, jangan kau hianati, ridoknya suami, ridoknya ilahi, doakan suami supaya naik haji rela. Kan suami jika kau lagi